Keberadaan ikan iblis merah atau dikenal dengan Red Devil Fish di Danau Toba membuat ikan endemik Danau Toba menurun populasinya. Ia merupakan ikan predator yang memangsa ikan lain di sana. Kasus ikan iblis merah tidak hanya terjadi di Danau Toba. Beberapa tahun lalu, kasus invasi ikan iblis merah terjadi di Danau Sentani di Papua, Danau Batur di Bali hingga Waduk Sermo di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like. Ikan Iblis Merah merupakan ikan air tawar introduksi atau bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini berasal dari kawasan Amerika Tengah, tepatnya di Danau Nicaragua. Meski ikan introduksi, ikan ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik sehingga mampu berkembang biak secara cepat dan pesat. Berdasarkan jenisnya, ikan iblis merah termasuk ikan karnivora, yaitu ikan yang memakan jenis ikan lainnya. Keberadaannya tentu menjadi berbahaya bagi ekosistem alami sungai dan danau dengan keanekaragaman jenis ikan endemik, yang menjadikannya sebagai salah satu ikan paling invasif di perairan air tawar Indonesia. Spesies asing yang bersifat invasif merupakan spesies yang mampu membentuk koloni di ekosistem alami, maupun semi alami yang merusak serta mengancam keanekaragaman hayati lokal. Meskipun begitu, di sisi lain ikan jenis ini banyak diminati oleh kolektor ikan untuk dijadikan koleksi di akuarium. Selain alasan sebagai ikan predator, beberapa ikan ini memiliki motif warna yang cantik dan bentuk kepala menyerupai ikan lohan. Ikan iblis merah termasuk ke dalam daftar ikan yang merugikan sehingga dilarang untuk dimasukkan, dibudidaya, diedarkan, dikeluarkan atau dilepas liarkan ke dalam wilayah perikanan Republik Indonesia. Ikan iblis merah disebut sebagai ikan yang merugikan karena termasuk ke dalam kriteria ikan yang bersifat buas atau pemangsa bagi ikan jenis lainnya yang menyebabkan penurunan populasi ikan lain. Apabila ditemukan ikan iblis merah di wilayah perairan sungai dan danau seperti pada kasus Danau Toba ini, sudah seharusnya pemerintah dan aparat setempat mengusut oknum yang mungkin tidak sengaja ataupun sengaja melepas liarkan ikan jenis ini. Kemunculan ikan iblis merah di Danau Toba telah meresahkan nelayan setempat. Ikan predator ini memangsa telur hingga benih ikan jenis lain di perairan Danau Toba. Kasus ini menyeruak hingga meja Parlemen Provinsi Sumatera Utara. DPRD Sumatera Utara meminta Gubernur Sumatera Utara ikut turun tangan dalam mengatasi permasalahan ini. Sedangkan di lain pihak, Gubernur Sumatera menyatakan telah berkoordinasi dengan Bupati Toba untuk membahas cara membasmi ikan iblis merah yang meresahkan nelayan Danau Toba ini. Ikan iblis merah sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber asam amino yang menjadi pupuk bernutrisi tinggi bagi tanaman. Kandungan protein ikan yang relatif tinggi yakni 35 persen, sangat baik untuk digunakan sebagai campuran pupuk tanaman. Dalam studi tersebut, penggunaan pupuk campuran ikan ibis merah pada tanaman durian menunjukkan hasil tanaman tubuh subur dengan menghasilkan buah yang manis.